Berikut potret Amanda Rigby, si cantik blasteran Jogja Inggris yang buat netizen lulu. Nama Amanda Rigby semakin melejit berkat keterlibatannya dalam salah satu program televisi. Memiliki paras wajah cantik nan mempesona, membuat orang gampang untuk jatuh hati kepadanya. Perempuan cantik ini memiliki nama lengkap Amanda Lintang Larasati Rigby. Amanda sendiri merupakan blasteran atau campuran dari Yogyakarta dan Inggris. Hal yang cukup mengejutkan dari dirinya, selain pandai berakting dengan segala macam karakter, juga soal usia. Siapa sangka dengan wajah sangat muda? Amanda kini berusia 30 tahun, kami coba merangkum beberapa potret cantik dan memesona Amanda Rigby, yang pastinya bikin anda tambah ngefans dengan perempuan ini Lihat foto ini, siapa sangka kalau perempuan berbaju coklat dengan aksen puffy di bagian lengan itu berusia 30 tahun Amanda tampil elegan kasual di sini, ia memadukan baju feminin dengan celana haki yang santai. Tas Hermesnya tidak kalah menarik perhatian dibanding wajahnya yang tampak inosens. Jika melihat Instagram Amanda Rikmi, Anda mungkin akan banyak menemukan gaya-gaya seperti ini. Artis yang cantik satu ini suka tampil feminin tapi kasual. Bahkan, sesuatu yang cute pun dia pakai. Hal tersebut tampak dari pemakaian kalung warna-warni yang melingkar di lehernya, menjuntai hingga ke perut. Gayanya asik banget, di foto ini Amanda tampak gitu cantik. selfie dari jarak dekat membuat anda bisa dengan jelas melihat wajahnya yang ayu mata besar dengan senyum tipis yang memikat tentunya tidak akan membuat anda bosan memandanginya lama-lama Pesona Amanda Rigby benar-benar memabukkan kalau melihat sosok Amanda Rigby maka yang akan anda kagumi bukan hanya keahlian akting dan wajah cantik tapi juga bentuk tubuhnya Ya, Amanda menjaga dengan sangat baik bentuk tubuh body goals -nya. Tubuh tinggi semampainya tentu menjadi nilai plus lainnya yang bisa Anda kagumi. Di foto ini, aura kecantikan Amanda begitu terpancar sekali dari balik matanya. Tatapan mata menusuk kalbu. Wah, kalau Amanda Rickmin sudah menatap tajam seperti ini, tentunya Anda bakal klepek-klepek dibuatnya. Di foto ini, Amanda sukses membuat netizen jatuh hati, tidak bisa berkata-kata melihat kecantikanmu seperti bidadari, uji et romanov. Ampun, nyerah, cakep banget! Komen, etat, garis bawahan. Aku lemah ngeliat ini, kata Edrin